Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan saya Haryo, Mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Siber Asia Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Materi yang merupakan bagian dari ujian akhir semester Untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer Yang diampu oleh Bapak dosen Noviandri, Eskom MMSI. Berikut adalah topik bahasannya. Kita akan membahas mengenai topologi jaringan dan mode transmisi data yang mana topologi jaringan ini meliputi star, bus, ring, tree, full mesh, dan partial mesh. Kemudian ada juga transmisi data yang membahas tentang simplex, half-duplex, dan full-duplex. Baik, langsung saja ke topologi jaringan. Topologi jaringan ini merupakan e, sebuah struktur koneksi antar perangkat atau komponen atau router atau dan atau switch ya, dengan menggunakan media transmisi. Jadi kata kuncinya di sini topologi jaringan itu adalah gambar struktur ya tentang bagaimana jaringan itu terbentuk. Nah, dalam membentuk suatu topologi itu kita memerlukan konsep Redundansi jaringan untuk menjamin ketersediaan layanan atau koneksi ya. Jadi maksudnya di sini redundansi itu semacam jalur backup ya. Jadi katakanlah di sini ada gambar sebuah jaringan. Di sini adalah jaringan one atau wide area network yang mana garis ini merepresentasikan mungkin kabel ya atau hubungan antar perangkat. Di sini ada perangkat seperti router, switch dan sebagainya. Nah. Ketika memiliki topologi yang baik dan memiliki redundansi yang baik jika ada satu kabel yang putus maka e, komputer satu dan komputer lainnya itu masih bisa berkomunikasi karena ada jalur cadangan. Nah itu adalah konsep redundansi yang dimaksud dalam hal ini. Nah berikutnya poin berikutnya adalah keterampilan dalam merancang dan menggambar jaringan itu diperlukan bagi seorang network engineer ya. Bisa menggunakan Visio atau mungkin pakai PowerPoint juga bisa ya. Merancang sebuah topologi ini. Nah tipe topologi jaringan ini apa saja? Yang pertama adalah Star. Ini topologi Star ini seperti namanya ya. Seperti bintang. Yang mana ini memiliki pusat ya. Semua perangkat terhubung secara terpusat pada satu perangkat penghubung ya. Di sini bisa menggunakan semacam router atau switch ya. Kalau tidak salah. Kemudian ini ada PC1, PC3, PC2, PC4 semuanya terhubung melalui satu perangkat penghubung. Nah keuntungannya apa sih? Yaitu penambahan perangkat baru tidak mematikan jaringan ya. Bila kita menambah misalnya PC5 itu tidak akan berpengaruh eh, kepada eh, jaringan yang lain ya. Jadi PC1, PC4 ini masih bisa digunakan. Nah kerugiannya apa? Kerugian, eh, kerusakan pada perangkat penghubung pusat itu bisa menghentikan komunikasi pada semua perangkat. Misalnya, perangkat pusat yang di tengah-tengah ini mati, maka koneksinya terputus semua, tidak bisa terhubung satu sama lain. Jadi tadi star, kemudian berikutnya adalah bus ya. Jadi semua perangkat terhubung pada satu jalur, atau kabel utama, atau kabel koaksial yang sama ya. Zaman dulu menggunakan kabel koaksial, mungkin sekarang menggunakan UTP. Tapi sebenarnya topologi jaringan bus ini uh, tidak terlalu umum digunakan pada zaman sekarang ya, karena sudah ada perangkat yang lebih modern. Kabel koaksial di sini menghubungkan PC1, PC2, PC3, PC4 ya. Keuntungannya adalah penambahan perangkat baru tidak mematikan jaringan ya, mirip dengan perangkat star tadi ya, tinggal kita tambahin kabel penghubung di sepanjang jalur utama ini. Nah, misalnya PC5, maka tidak masalah. Ya, kerugian adalah kerusakan pada jalur atau kabel utama bisa menghentikan komunikasi pada semua perangkat Jadi misalnya di tengah-tengah sini putus ya Nah ini nanti PC1 nggak bisa hubungan sama PC3 Jadi itu kerugiannya Topologi jaringan berikutnya adalah tentang ring ya Ini ada dua version ya, ada textbook version Biasanya di buku-buku dijelaskan topologi ring ini seperti ini ya jadi semua perangkat terhubung pada satu jalur atau kabel utama yang sama yang tersusun secara melingkar. Jadi mirip-mirip sama topologi bus, tapi ujung sama ujungnya ini nyambung lagi, begitu ya. Nah, keuntungannya apa? Penggunaan kabel lebih hemat dalam menghubungkan antar perangkat. Bisa dibilang mungkin hemat ya, tapi uh, ada kemiripan dengan star tadi ya. Jumlah kabelnya juga sama 4. Kerugian Penambahan perangkat baru bisa menghentikan proses komunikasi, ya. Nah, sedangkan sebenarnya di kehidupan realnya ini juga bisa disebut sebagai topologi ring, ya, untuk real life version, yaitu semua perangkat terhubung pada jalur kabel utama yang sama yang tersusun secara melingkar. Jadi di sini ada router satu, router 2, router 3, router 4 dipasang secara melingkar. Ini juga bisa disebut topologi ring, ya yang mana ini PC1 mengakses router 1, PC2 mengakses router 2 dan seterusnya. Ini e, kalau misalnya ada yang putus di sini, misalnya antara router 1 router 3 ini terputus, PC1 masih bisa kontak ke PC4 melalui jalur ini R2 R4 R3 kemudian ke PC4. Jadi sebenarnya cukup eh cukup reliable ya, ini cukup bisa diandalkan ya keuntungannya ya. Tapi kerugiannya adalah biaya pembangunan jaringan besar ya. Karena mahal ya harus memasang router yang banyak ini. Topologi berikutnya adalah tri atau pohon ya. Sesuai dengan namanya ini adalah koneksi yang menggunakan konsep hirarki ya strukturnya. Jadi di sini ada router, ada router. Bercabang lagi ke router berikutnya. Jadi seperti apa namanya topologi star tapi digabung dengan menggunakan router ya. Jadi keuntungannya mudah mengembangkan jaringan karena merupakan gabungan dari topologi star ya. Ya ini adalah star di sini, ada star di sini disambungkan. Nah, kerugiannya apa? Sama dengan topologi star tapi bisa lebih parah dampaknya ya, betul. Ini karena misalnya kalau star ini kan ketika pusatnya ini mati, maka PC 1 2 3 tidak bisa saling terhubung. Nah ini juga sama yang tengah ini mati, P456 tidak bisa terhubung. Nah bagaimana kalau yang di sini mati tidak bisa terhubung semua ya? Jadi mati semua maka dampaknya lebih parah. Jadi seperti itu ya. three Nah berikutnya ada full mesh. Full mesh ini mirip yang topologi ring tadi ya. Tapi ini lebih nyambung semua antar routernya disambung menggunakan kabel. Semua perangkat saling terhubung satu sama lain menggunakan kabel ya, seperti yang kita lihat ini. R1 ada kabel menuju R3, terus R1 juga R4 ada kabel, ini juga ada kabel diagonal juga ada kabel, jadi nyambung semua. Keuntungannya apa? Ya tentu saja tingkat reliability-nya sangat tinggi ya dan efisiensi dalam proses komunikasi. Karena jalur cadangannya itu sangat banyak, jadi Ketika ada satu jalur terputus, masih ada jalur lainnya untuk berkomunikasi. Tapi kerugiannya tentu saja harganya sangat mahal ya. Karena kebutuhan kabelnya dan port perangkatnya jadi banyak, lebih besar. Nah berikutnya ini adalah solusi dari full mesh. Kalau terlalu mahal ini kita bisa membuat topologi partial mesh. Partial mesh ini saling terhubung satu sama lain pakai kabel tapi tidak semuanya ya. Jadi di sini R1, R3, R2, R4 ada yang tidak terhubung dengan kabel ya. ya ini untuk mengirit biaya. Apakah ini reliable? Eh, bisa dibilang iya karena masih ada jalur cadangan ya. Katakanlah eh, PC1 biasanya berkoneksi ke PC4 melalui R1, R3. Tapi ini putus. Nah dia masih ada jalur cadangan nih. Menuju R1, R2, R3 kemudian ke PC4 lagi. Jadi ini cukup reliable. Keuntungannya harga membangun jaringan lebih murah dibandingkan full mesh. Ya. Tapi kerugiannya tentu ada resiko tingkat reliability-nya lebih rendah daripada full mesh. Karena jalur cadangannya lebih sedikit. Nah itu tadi tentang topologi jaringan. Langsung kita masuk ke materi tentang mode transmisi data. Jadi di sini ada cara data ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat lainnya ini adalah definisi dari transmisi data ya, atau bisa disebut dengan mode komunikasi data. Nah, transmission modes ini terdiri dari tiga macam yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, saya akan coba membahas berikutnya ada yang namanya simple simplex mode, simplex mode ya. Simplex mode ini adalah komunikasi data yang berjalan secara unidirectional atau hanya satu arah. Jadi sebuah perangkat cuman bisa mengirim data tapi tidak bisa menerima, atau cuman bisa menerima data tapi tidak bisa mengirim. Ya, seperti yang kita lihat di gambar ini, seperti uh, komputer yang mengirim data ke monitor. Jadi monitor tidak akan bisa mengirim data ke komputer. Jadi seperti itu cuman satu arah, ya. Jadi, performa mode ini yang paling rendah dibandingkan mode yang lain. Nah, contoh yang paling umum ini adalah stasiun radio, ya, yang memancarkan sinyal kepada pendengar tapi tidak bisa menerima transmisi balik. Contoh lain juga, kita bisa sebut monitor yang cuma bisa menampilkan output seperti yang kita lihat tadi, kemudian keyboard yang cuma bisa menerima data dari user atau televisi yang menerima sinyal dari siaran tapi tidak bisa mengembalikan sinyal. Itu tadi simplex yang searah. Nah, berikutnya ada half duplex mode. Nah, ini komunikasi terjadi secara bidirectional atau dalam dua arah tapi tidak dalam waktu yang sama. Alias eh, gantian ya. Jadi bisa nerima, bisa ngirim tapi gantian performanya itu lebih baik daripada simplex tapi masih kurang dibandingkan full duplex. Seperti kita lihat di sini dari workstation 1 ke workstation 2 ya itu bisa saling mengirim tapi jalurnya cuma bisa untuk satu mobil misalnya ya katakanlah ini seperti mobil cuma bisa satu dulu ke sana kemudian satu dulu uh, baru baru bisa balik ya nggak bisa tabrakan ya seperti itu. Nah, half duplex mode itu contoh paling umum itu adalah Walkie-talkie, ya, walkie-talkie atau eh, radio, itu ya, dalam walkie-talkie dalam satu waktu, pihak pertama itu berbicara, ya, pihak lainnya mendengarkan setelah jeda. Akhirnya, pihak lain bisa gantian berbicara, dan pihak pertama nanti mendengarkan, jadi seperti itu walkie-talkie. Jadi, gantian yang mengirimkan datanya. Nah, berikutnya adalah full duplex mode. Full duplex mode ini terjadi bidirectional juga sama seperti half duplex ya tapi bedanya dua-duanya bisa saling mengirim bersamaan ya ibaratnya seperti jalan itu jalan dua arah bisa saling uh, apa ya tanpa bertabrakan ya bisa saling mengirim gitu ya satu ke arah sana satu ke arah sini Perangka perangkat bisa saling mengirim dan menerima data bersamaan performa dalam mode ini adalah yang tertinggi dibandingkan mode yang lain ya jadi seperti itu Contoh paling umum adalah jaringan telepon, ya. Ketika dua orang saling komunikasi dalam sebuah jalur telepon, keduanya itu bisa berbicara dan mendengarkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, contoh lainnya adalah dua komputer yang terhubung melalui kabel Ethernet, USB, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya sekarang banyak komunikasi komputer sudah dilakukan menggunakan full duplex, ya. Jadi, bisa saling ngirim, bisa saling menerima, begitu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Uh, mau, kurang lebihnya saya mohon maaf. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.